Kita semua tahu mengenai mie kekinian yang selalu antri pembelinya. Ada mie nyinyir, ada mie gacoan, mie setan, mie demit, dan para lelembut lainnya di tahun 2020 dan 2021 kemarin. Di saat pandemi, trennya malah meningkat tajam. Total omset mencapai 2 triliun rupiah dengan hampir 1000 outlet hadir di berbagai kota di Indonesia dalam dua tahun ini. Mengapa mie merupakan makanan yang seakan tidak ada matinya? Permintaannya selalu meningkat. Rupanya mie instan yang sudah hampir 50 tahun hadir di Indonesia menjadikan implan dalam pikiran bawah sadar banyak bangsa Indonesia, banyak rakyat Indonesia di dua generasi Indonesia yang mengatakan dalam pikiran bawah sadarnya bahwa makan mie itu sama dengan makan nasi. Itulah mengapa berbisnis mie merupakan bisnis yang gak ada matinya di Indonesia ini. Bisnis mie menjadi tren yang terus meningkat karena masih jauh dari jangkauan pasar seluruh Indonesia. Mungkin masih bisa naik 30-40% per tahunnya sampai 20 tahun ke depan. Investasinya sangat kecil yang dibutuhkan sebagai modalnya. Per outlet berkisar antara 200 jutaan hingga 1 miliar tergantung lokasi dan besarnya outlet tersebut. Di sisi penjualan, menjual di marketplace aplikasi makanan atau food aplikasi melalui GoFood, GrabFood dan lain sebagainya, rata-rata penjualannya Melalui online tersebut bisa mencapai 60% omset Inilah bisnis yang selama beberapa tahun ini saya masuki Dan akan dikembangkan lebih luas lagi Apa bisnis modelnya? Sahabat, saya memiliki anak usaha kecil di Madiun Yang sudah 10 tahun ini beroperasi Memproduksi mie dengan kualitas terbaik Dan tentunya sangat sehat untuk dimakan Kami menjual ke berbagai outlet mie Kepada banyak pengusaha mie kekinian Yang saya sebut di awal tadi Apa yang saya pikirkan kemudian? Saya terpikir satu hal Walaupun usaha mie kekinian itu sudah banyak, namun ternyata pasar baru menjangkau 10%-nya saja, alias pasarnya masih sangat luas. Ditambah dengan pengalaman 10 tahun menyuplai pebisnis mie, maka bagaimana kalau kita kembangkan juga bermain di bisnis mie kekinian dengan strategi masak yang cepat, rasa yang sama dan nikmat, kita akan mengambil peluang agar pelanggan jangan kelamaan mengantri yang sangat panjang dan sampai-sampai di saat sudah giliran, nafsunya makan sudah hilang saking lamanya mengantri. Jadi, bagaimana kalau Bosman bikin brand kerakyatan yang namanya Mi Bosman, yang dijual kemitraannya, sangat terjangkau, dan sahabat bisa berjualan dengan kreasi dan kreativitas masing-masing. Dan tentunya kita bimbing dengan standar kita, dan kita bantu promosi lewat udara di sosmed-sosmed Bosman, letak dan lokasi outlet sahabat semua. Dengan begitu, Anda bisa menyulap rumah Anda, tempat usaha Anda. Anda yang tidak ramai, di pinggir jalan raya mungkin ada peluangnya, di depan sekolah, tempat wisata, Anda tentukan sendiri mana yang strategis. Dan sekarang sudah ada teknologi seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan Anda bisa berjualan juga lewat udara dibantu juga marketing bosman. Bagaimana membuat rating outlet Anda jadi yang terbaik dan jadi nomor satu di aplikasi food tersebut. Bayangkan, Anda cukup menjual 50 porsi sehari, dalam satu bulan Anda sudah balik modal. Sekali lagi saya ulangi. Hanya dengan 50 porsi sehari, dalam satu bulan, modal Anda sudah kembali. Sahabat, kalau Anda orang yang senang melayani orang lain, ada tempat yang idol yang bisa Anda untuk usahakan berdagang. Anda mau gulung tangan masuk ke bisnis kuliner mie. Mie Bosman merupakan bisnis yang sangat seksi. Minat menjadi mitra Mie Bosman. Hubungi nomor Mbak Debi, 0812 1979 -8893. Terima kasih atas kerjasama sahabat untuk berbisnis bersama. Juga terima kasih telah memviralkan informasi ini.